Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa Sesi-sesi, proses-proses sudah kita lakukan semua. Seperti yang kita atau saya pribadi mengumumkan ya. Ini bukan cerita diubarada. Ini cerita masing-masing individu ya. Di sini perlu begini, di sini perlu begini, di sini dapat teman ini, di sini dapat saudara ini. Betul nggak? Terima kasih semuanya. Kita masih berlanjut ceritanya. Masih berlanjut ceritanya di Agus Bukarno besok. Lanjut. Saya akan ditambahkan ini cuma formalitas ya karena nanti akan dipesan dulu. Iya betul karena betul betul. Untuk juara 2 uh, Liga Ramadan tahun 2022 jatuh pada tim Gilbert FC. Oh. Ayo siap siap siap. Perwakilan perwakilan Eh, semuanya di foto bareng, di video bareng. Ya, Yuk. Ayu, abu, abu, abu. yang motor dong, ada yang motor dong. Abu-abu-abu ayah, abu, abu, abu banget geser geser geser. Siap siap. Iya, ayo ayo kesan-kesannya bagaimana dalam pertandingan Liga Ramadhan ini wah pertandingan Liga Ramadhan Gilbert FC luar biasa ya tensinya sangat tinggi ya mudah-mudahan di next Liga 1 Gilbert FC sukses, lebih ya. sukses lagi luar biasa Oke lanjut lanjut lanjut Bang Faisal gimana kesan-kesannya Liga 1 selanjutnya tim Hijau harus juara Salam satu nyali wani mantap Salam satu nyali Kita mau campur pada tahun kali ini jatuh pada tim Gilbar, FC Sabi bola Wani wani wani wani wani sini biar kelihatan Ada kelasnya Mau tes ini mau tes Ada <tuh> ayo kemari dong, oh, ke sono. Dulu, dulu. Kampion, eh. Kampion. Begirnya, ayo yoyo yoyo eh, gimana kesan-kesannya pertandingan hari ini Wah, sangat seru ya, kita sangat tinggi ya banget gila oke simbolis simbolis simbolis simbolis simbol, simbol. simbol, simbol. siap siap, siap, -siap. Siap siap piala kasih kapten yang megang tuh kapten Eka, no. Eka. nah kapten angkat ayo nggak apa apa siap yuk 3,2,1 iya tamat. oke Eka Eka, Eka gimana Kesan-kesannya Selama pertandingan di Garamadan. <tid> Ayo buat Liga Ramadan. Alhamdulillah bekerja dalam apa namanya? Intensitasnya cukup tinggi ya. Nah, cukup tinggi, keras dan solid dari rasa ya. sangat mantap. Berarti ketemu di Liga 1 Gilbar FC ini nanti ya. Oke. Okay. Liver gimana? Liver gimana? Hari ini lanjutkan Liga 1. Lanjutkan. Bang, bang, apa namanya? Liver andalan. Nanti bang. Bang, <tid> nanti Liga 1. Oke. Okay. Oke. Bu, bu. Oke, siap. Ya, ya. Oke, Oke, Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, ini sudah titik final baru setelah juara ya. Seperti yang di ya. ini ada tensi Video bang. aku nggak tahu. nggak mau kemarin aku nggak mau kayak gitu kalo nggak bilang sepak bola itu mengajarkan orang kata aduh aduh aduh tuan -adu, kaki nggak apa-apa di dalam lapangan tapi udah dua kerja kemarau gimana coba kita satu grup kena gak? Oh. aneh kalau marah tadi ada satu yang mau salah eh hey, kita ada yang ada yang wasit di begini loh <tuh> jangan eh, Tiga satu aja orang aja benar salah buat mengajar buat kita nih di Liga 1 ya Liga 1 dipastikan lebih panas dari ini bener ya? 45 kali 2 di situ dan hadiahnya yang, yang itu yang udah sepakatan itu ya, yang udah pakai per ya nah, per tim itu kemungkinan itu satu orang 50